Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video kitchen Video kali ini aku bikin ikan wader goreng crispy teman-teman Atau kalau di daerahku sini namanya ikan seluang Ini resepnya simple banget tapi rasanya kriuk dijamin gurih banget Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Ini ikan wader teman-teman. Kalau di daerah Kalimantan namanya ikan seluang. Ini ikannya kecil-kecil tapi gurih itu. Ini totalnya ada seperempat. Udah aku cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ini cuman garam. Aku taburin sedikit. Kemudian aku pakai kunyit bubuk sedikit. Kita ratakan sebentar. Ini simple tapi tetap enak, tetap kriuk, teman-teman. Nah, rahasia simpelnya ini aku pakai tepung sajiku. Ini udah simple, enak lagi hasilnya ya, teman-teman. Tinggal kita aduk-aduk, kita ratakan. Sebelum digoreng pastikan minyaknya panas ya, teman-teman ini kita masukinnya satu persatu biar nanti ikannya itu enggak gumpal gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya bagus. bisa bisah gitu satu-satu. Ini aku cenderungin satu-satu ini. Kita goreng semuanya. Kalau masak bisa simpel, nggak usah ribet-ribet ya teman-teman. Ini aja juga udah enak. Untuk ikan wader atau seluang ini. Crispy banget, dicemil juga enak Dibuat lauk juga enak Ini favoritku ya teman-teman Oh iya aku mau ngucapin Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di subscribe dulu Karena insya Allah Aku membagikan resep masakan Ataupun aneka kue yang mudah Untuk teman-teman semua ikuti Terima kasih sebelumnya ini ikannya udah matang teman-teman kita bisa angkat kemudian kita tiriskan minyaknya Alhamdulillah ini dia hasilnya ikan wader goreng crispy gurih ini enak banget remnya Resepnya simple, jadi buat temen teman selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video gue sampai selesai. Jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya. Terima kasih.